Halo sahabat mie instan ketemu lagi hari ini adalah hari ketiga kita makan mie instan hari ini kita mau cobain indomie rasa sotomi. tak usah lama-lama kita langsung aja bikin Oke sahabat minstan instan Mie nya sudah selesai Kita bikin Saatnya kita cobain ya sahabat minstan Ini Indomie Rasa sotomi sahabat minstan instan Bismillah hmm. Rasanya Soto banget, sahabat mie instan. Rasa so rempah-rempahnya berasa, sahabat mie instan. Enak, sahabat mie instan. Hmm, enak, sahabat mie instan. minyak penyal sahabat minsan ini enak sahabat minsan Oke sahabat minsan segitu dulu ya video kita hari ini jangan lupa subscribe ya sahabat minsan and like and share Biar kita bisa ketemu besok ya sahabat mie instan Dadah